Sedekah subuh. Sedekah subuh kenapa saya berkata sedekah subuh? Bukan berarti tidak boleh sedekah di waktu yang lain. Semua sedekah boleh di setiap waktu dan setiap saat. Hari Jumat maupun selain hari Jumat. Tapi sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Kenapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat tugasnya mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ati munfiqan khalafa. Ya Allah gantian yang bibaik bagi orang yang infak di subuh hari. Ibu-ibu lagi halangan tidak salat sebelum beraktivitas isi sedekah subuh. Anda tidak usah susah-susah mencari anak yatim dan orang miskin di subuh hari. Mulai hari ini masing-masing bikin kota amal. Atau botol. Atau kaleng Simpan di rumah. Setiap habis salat subuh. Sebelum beraktivitas Isi sadaqahnya. Apalagi kalau sadaqah itu disertai doa. Begitu anda sadaqah. Sebutkan hajatmu. Ya Allah dengan berkah sadaqah ini. Ya Allah saya ingin nikah. Mudahkan jodoh. Nikah lagi juga boleh doa. Tidak apa-apa. Ada yang sedang melamar kerjaan. Anda isi, wallahi dahsyat. Amalan ini wallahi dahsyat. Manfaatnya banya. Untuk menyumbuh bernyakit, menabulkan hajat, memudahkan urusan. Dan tidak pernah saya sampaikan amalan ini. Semua alhamdulillah berhasil mendapatkan hajatnya. Begitu anda isi, doa. Ya Allah dengan sedekah ini, mudahkan lamaran kerjaan saya. Ya Allah dengan berkesedekah ini Mohon titipkan pahalannya untuk kedua Orang tua saya Kalau ada Yang merasa dirinya suka marah Suka emosi Ya Allah dengan berkesedekah ini Tenangkan hati dan jiwa saya Agar tidak emosi lagi Ya Allah dengan berkesedekah ini Karuniai kepada aku anak benhafal Al-Quran